Halo teman-teman balik lagi dengan Yobi bareng Thomas lagi di sini di depan saya ini ada Redmi 5 plus dengan kostum rumui 12 Pro tapi beta ya ini nya Android 10 jadi kita akan coba bootingnya ya ternyata sampai 59 detik cukup lama ya untuk hidupnya. Hmm selanjutnya kita bakal cobaan tutunya aja. Kita langsung skip aja ke penilaian tutunya biar cepat. Ternyata hasilnya cukup tinggi ya 97.000 meskipun masih di bawah MSM extended ya. Dan inilah hasil dari pengujian trolling ya yang dilakukan selama 15 menit tidak terlalu banyak mendapatkan crawling di HP ini dia dari awal sih memang sudah stabil tapi kayak mana kalau kita coba untuk game game pertama yang kita coba adalah ARK ya dan dari awal bawaannya itu kita dapat grafik medium nah kita coba di sini agak sedikit patah-patah ya Terus sedikit ngeprem hmm. Jadi saya kurangi aja grafiknya ke apa ya paling deh. Lebih enak ya, enggak begitu banyak ngekrem. Oke, okay, untuk farming dan lain-lain kayaknya lancar aja Sekarang bagaimana kalau kita coba farming batu ya Oke, okay, agak sedikit delay ya nggak begitu mulus Tapi masih bisa lah dimaini untuk ARK di room ini Oke, okay, selanjutnya kita next ke gamenya aja yang lain oke okay, ini impact dan ini agak patah-patah ya nggak begitu lancar bahkan buka menu aja lama kali kita lihat grafiknya udah low semua loh tapi belum begitu lancar juga nah, kita coba 60fps aja dulu karena beberapa game ya eh beberapa HP yang saya coba di 60 fps jauh lebih lancar daripada di 30 atau 25 tadi 25 atau 24. Nah ternyata di sini makin patah-patah. Jadi kita set lebih low lagi. 24. Tetap kurang lancar lah ngeprong-ngeprong step jalan ya kita coba bertarung oke okay, hasilnya lebih parah sekarang bagaimana kalau kita set paling bawah lowest enggak oh, nampak pula kali ini paling rata kiri semua kiri join dulu, lagi tetap aja ngeprem ya kayak begitu lancar bahkan cuma lawan satu musuh aja dia ada ngeprem Hmm, tetap ganti orang lagi dengan frame Oke okay, sepertinya nggak rekomen dah untuk pakai kostum room ini ya kalau mau main Genshin impact kita lanjut aja ke game selanjutnya Oke okay, ini adalah sponsorpen yang Battle port bikin mini button dan kita cuman dapat bau semua di sini lama loadingnya hmm, sering nge ngeplus juga sama juga ke MSM lah MSM extended tapi setelah masuk gamenya si lancar sekarang kita masuk ruang yang besar oke udah masuk di sini Apakah bakal ngepleng atau ternyata dia nyetak, bro? Nggak bisa juga, berarti. Nah, ini udah bonus ya untuk kalian yang mau memakai room ini, atau nggak biasa pakai room lain karena udah terbiasa pakai MUI. Mungkin cara ini bisa kalian pakai di MUI Pro doang, ya di MUI lain belum bisa saya coba di MUI standar bawaan global nggak mampu. Jadi kita aktifkan developernya itu. Kemudian kita buka dan kita turunkan DPI di sini. Kita cariin DPI nya. Nah ini jadi 320 dan mengakibatkan semua layarnya jadi lebih besar tampilannya sih untuk itu kita buka, buka. kalau udah dibuat kayak gitu sel main pun kita jadi lancar Bentar, kita tunggu dulu ya kita bakal coba masuk ke ruang yang apa itu perpustakaan menyebabkan nge-stuck ya Di hmm, disini walaupun nyetak dikit, disitu itu jalan normal dan bisa kamu mainkan game ini hmm, kita coba juga game Genshin simple. ya bisa dilihat hmm, dia nggak terlalu nge kok kita sendirian ya yang tadi ya dan ini edistil kata kiri semua paling lowest lah ya meskipun kita harus ngebankan grafik tapi ini masih worth it untuk dimainya dengan cara yang tadi ya oke okay, kesimpulannya adalah ini sangat worth it untuk kamu yang nggak bisa minda dari Mui ya dan yang juga karena sudah Android 10 dan Mui 12 jadi temanya juga banyak dan untuk lancar main game sih mesti dibikin DPI nya diatur jadi lebih kecil Meskipun mau grafik atau gambarnya sedikit burik, tapi nggak apa-apa lah. Oke, okay, demikianlah hasil review room ini. Bukan review sih, tes dari room UI 12 ini, pilih aluminium lebihnya lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa, bye bye.